kembali lagi bersama aku Beni Widatma di channel YouTube WA hari ini kita bakal coba main game judulnya Deep Rock Galactic dia tuh kayak mining hampir expo tapi ada unsur RPG nya FPS gitu ya jadi hari ini aku bakal temen, -temen sama tiga temen aku teman aku belum bisa join karena aku harus kalian tutorial dulu dan seperti biasa karena kita baru pula pertama kali mulai game -nya. otomatis kita harus kalian tutorial dulu dong ya jadi tanpa lama-lama kita langsung mulai aja di game -nya. lagi ada cutscene dulu apakah akan terjadi guys option dulu ya grafiknya Jangan full screen, withdraw aja. Eh, FPS-nya ah, kok bisa 1000? 1000 lah, guys. Oke, okay, ini saya pernah yang nggak tahu berapa, kok bikinnya mah full perasaan aja kali ya siapa yang join discord? gamanya aku naikin 0,3 mungkin. Coba kita, ntar guys masih belum enak. Controls, nya 50 kali ya. Surapen? Remember, leave no one Let's get familiar with the basics Just follow the instructions And you'll be an elite miner in no time Oh no, kepake itunya Mana instruksinya tuh cuy What? Apa sih? buat lempar flare mana lagi yang perlu kita ekspor ini lah ya right to break oke okay. tuh bener deh ternyata kayak Minecraft ya fine 20 mine gold gold main di mana Gimana kagot? Mana kak Ada yang liat kah? Oh no no no Kok jatuh gimana ke atasnya? Kok bisa hancurin semuanya bener-bener weh? Ouch Ini kagot Godman? Bukan mana cuy got mine Sorong dulu kah Lanjut ke mana Liv? Terus? Kagak ada ini kayaknya... Tutorial Oke okay. Kita disuruh kesini Kata temanku Nikah Oh ini buat help Terus dimana kot Kayaknya fliren bisa nge-recharge deh guys Cuman tidak tahu tiap berapa sekali crap crap crap oh, itu oh, kalau objek kontrol tuh buat ngedeteksi itu Apa namanya? Jenis batu-batuannya EZ PASY LEMON SQUAZY EZ PASY LEMON SQUAZY katanya I like the sound of that Common Rock, Red Sugar, Healing Crystal tuh katanya Ini apa dong? Blue Crystal buat apa ya? Die worthless crystal Dalam jelajah, aku gak tahu buat apa ini Tahu lo ke sana lagi. Kotoran apa yang keluarnya cuy? Primary weapon, oke okay, kita pakai agenda aja kali guys. Load out pencet. Well done, you're doing fine. Your objective on this training mission is to find and mine 100 units of morcide. Get to it. Morekite more in the Morekite deposited Oh gimana? Ah, ya, join Discord. Oh, itu Morekite. Oke, okay, oke. Okay. poin berapa sih? 100 ya? That's it. Back's full. Come here. Oh, ini tuh buat manggil si robotnya. Buat deposit. Buat deposit barang-barang telah kita ambil, guys. Saya buat manggil robot, kontrol buat ada taksi batuan. Satu dua buat ganti weapon. Ada Horde of Enemies heading kind of... Ada Horde of Enemies, susah kah? Anjir, gelap banget sih Kayak ada suara, cuma aku gak tau dimana Kayaknya oh. tau, terlalu grenade Ini hey, disini ada suaranya Oh ini. Anjir Aku lupa guys, tetangga bisa jadi aim Tadi aku mau ngayang musuhnya, klik kanan malah gali musuhnya Sebentar ya Aduh, aduh, aduh Anjir Sebenarnya kayak laba, -laba ya buat pakai shield. sinilah lah. Maksudnya apa-apa ya? Mm -hmm. ya? Kau Aku That Kita cari market lagi, guys. Ooh. Dimana market? Nah, itu Di mana oh, market? ada here sekarang buat apa juga This is all you need to know. Now retrieve the rest of the and finish manual for more details. Kalau kita lupa sesuatu, escape. Finally, a chance to learn the ins and outs of this job in my own pace. logatnya si karakter kita mirip orang British ya. Anjir ada. Oh. In the hole. Ya peluru ku habis. Di mana Ah I see you, I see you. Kamor Kamir Kalo oh, gak tau mereka buat kayaknya mungkin dia valuable kali ya Kamir, kamir, robot, sayangan Anjir, bang, masih kurang sembilan, kangen banget Ini, ini, ini, nah udah kelar would be a good fit for our operations and management will be pleased that they were correct in putting their faith in you. Return to base and let's get you into the fray properly. press the button on the mule to call in the escape part. mule button on the mule di mana tuh ada yang tahu Oh, mule itu si robotnya. ya, robotnya. on the way, hang in there. I think we're doing all right so far. Kita minta drop kirim buat menjemput kita balik ke main mana mungkin? Entah. 200 meter, samperin aja kali. Atau dia nyamperin kita ntar? has arrived, retrieving mule. Drop pod departing in T minus five minutes. Oh no, monster keluar, guys. Granat lah, granat, Bye. Kelap banget ya. Untung glowingnya terbatas. O F headlight. Oh, out. Uh, sakit. Itu drop kita guys. Drop minutes. Hah? Ini seru, nunggu 4 menit. extraction sini dong, guys! Ini seru nunggu 4 menit, kah, guys? Oh, kalau mau kalian udah full, terus kalian mencet R tuh, jadinya show off ya. Eh. Udah kayak CS. What just happened? Oh, udah nih, udah kebuka. Mission status completed. Anjay, benar kayak Minecraft ya. Versi RPG, sama FPS, Gunner, ada pas-pasnya fase kah? Ini udah, Penny udah beres. Udah. Ini gamenya kecil kan, dik? Kalau iya, gua mak grafik nih. Sudah I'm not really feeling too well today. Ganaro, gue udah mulai viralnya. Gimana caranya? Si Fendi bukannya lagi di, di kakek nih. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. Cara ganti orang kita? Iya. Cara ganti orang kita gimana? Ada wardrobe. Uh, mukanya juga bisa ganti juga sama postur tubuhnya sama uh. kelasnya gitu. Gak tahu kelasnya? Oke, gue gua nyoba muter-muter Intinya mah kita masih rendah poin nih buat buka sana sini. Ya udah kita pakai skeleton ya, aja langsung. guys. Itu gua yang mulai about... luar ya. Sudah di Sebentar ya. Pakai aneh-aneh, lebih keren kayaknya. Nah ini mantep. Victory moves-nya random aja. Ini apa? Hair color? Emang ada hairnya? Beard, green seven, mustache, mustache, sideburn, eyebrow, oke. Okay. Oh, ada berapa kelas nih? Gunner, scout, driller, engineer. Apa bedanya? Di mana? Di wardrobe. Bentar, gimana cara join Andre. Ya, Jangan lu gua nah. after Kalau lu buka wardrobe, tuh segitiga tengah-tengah bawah tuh ada pilihan kelasnya tuh, bisa gunner, scout, driller, engineer. Cuma nggak ada keterangan aja jadi aku nggak tahu ya. Kelas mana yang kira-kira aja, tapi <laughs> Gunner buat combat deh fokus, Engineer ya, tak ada drone gitu-gitu tuh. Zer apa? <laughs> Minecraft doang, ngapa-ngapain? Gali. Dealer, dealer yang, yang lebih <laughs> real, namanya Out, out kayaknya Visionnya lebih gede. gua buat the engine-nya tuh. Ya udah gua Tetep gander aja lah. Good. Oh, ini keren nih, guys. Mirip kayak robot. Eh? Alahoi hilang tadi? Ya, dapat Peace Switch. Nah, ini masuk maksud gua. Ke mana? Oke, guys. Jadi, aku udah berasa masuk ke gamenya sama tiga 3 kita tinggal main map, atau gimana caranya? Sini, sini. anjay <laughs> sekali, <laughs> nari mulut pada udah anjir gaya skylip, gitu banget <laughs> <Yeah>. <laughs> eh gak bisa Hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, di hai, hai, hai, hai, hai, hai, oke terus? cuma ada hai, doang hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, Eh, oh itu. Terus kemana sekarang? Drop nih, yang tengah nih, yang merah. Oke, okay, roket. Ah itu, oke. Okay. Ini siapa, Khalif? Let's Ini Ricky. Iya, gue yang orange. Aku lihat dulu deh kepalanya pokoknya. Khalif yang pangan kelihatan. Dulu kita nggak korak Khalif jenggotan. Viewing dia apa tahu, lupa. Worthy Luke Collect 200 Molkai Kita main beda-beda semua Yep Jobnya Di loading lama, noob Oh itu yang kuning-kuning tuh Loadingnya Iya Lama nih Iya, lama Finn Noob Nge-crash nah, game gamenya Ingat ya, ya si, si Fendi yang ngelawanin monster Si Khalif yang nyari jalannya Si Fendi yang ngebolong-bolongin bolong Emang nah, ya harus uh, gitu? Mau, aku yang ngebakar Kelu Driller Ngaru uh. ngaru Aku ngebakar, ngaru ngaru ngaru Nah, harus banget nah, harus banget nah. ini bukan <tuk> ini, bukan. Oke, gitu. ini musuh ya ngapain <tuk> pada loncat ke bawah G hook apa teh tiga bukan tiga belum bisa nggak gua jangan gua miner siapa sih miner My, miner nggak ada miner ini nitra nitra tuh buat Amo ya batu merah nih kok oh, nggak sabar buat ammo do all these minerals go? Oke, okay. nice Oke, cek nih Depan ini ada bolong nih Bolongin Mana? Ini, yang tanah nih Kok Vero bisa mana? Gara Jathepe Oke Laser, ya? Superfake Oh Shotgun. One Wanjir What the hell? Ini nggak friend fire kan? Wow, oh, oh. siapa itu mukul? Friend fire ya? Eh? Ini. Biro. Siapa sih nama kanjur? South Crystal. Nampak apa kalian tidak ada yang mau suka pakai? everyone! Yeah. Apa tuh? Siapa yeah, sih yang <laughs> yeah, <apa yang>? <laughs> <laughs> Bra Kita masih pakai pistol <susuk> dulu ya guys, menyemat peluru down. Ya? Eh, iya. <tuh> begitu anjir. Keren. Nih nih keren bukan <tuh> berarti. <tuh> <Ditarikain> gua. <tuh> oke okay, di Half-Life tuh monster -tuh. <tuh> Oke, okay, flitch Iya yeah. Ini di halfline Jalan Ini ada di sini woi Ada yang mampu oh, gak? God, <tuk> Maksudnya bisa dipukul pakai itu nggak sih? Mining Itu dia Kaya... <tuk> bisa, cuma dia mainnya kecil Depan gue, jalan Itu fin, bolongin fin di bawah sini nih Aduh, ini really go ke mainin <f Flying noise> guys Yo, itu bukannya Itu, itu, itu Apa sih? What? Itu apa? Diapain anjir? Platform tool Kita naik gak? Oh bisa parkour juga ternyata anjir, gg banget ya <laughs> nah, gue full gue full di di itu dulu dikasih ke yang c dulu sih c buat manggil si robot nih udah kita harus oke kami kami let there be, light. let there be lights di atas gue blok Ya, aja, Bos. Ada-ada aja tuh. Kasihan smen. Oke, okay, Jarit, bolongin dia. Gelo, mau bolongin langsung gitu. <tuk> Terus die a little inside every Ya, mau gua roboh bisa lagi. Alt kristal <coughs> Ini Morphite <coughs> Dapet armor deh, mana sih? Dari batu yang namanya Nitra Merah hey, itu saya mati Mati mana itu? Khalid mati Aduh, Di atas Bare. Ya. Atau. platform. Gila banget anjir. Ini Saya mati itu There is gold nah. here. Gak ada mati, kita tuh.. Aduh duh, duh. yang ambil more doang sebenernya eh, aku ada aku ada, aku ada bonus, bisa diambilin Di mana? Opsi oh, bisa Need more ammo. dari mana sih? Oh my god, Mitra, oh. cari ya. Oh, bentuknya kayak gimana? Oh, itu Nitra. Cangka. yang kri yang keisi, namanya mana? Kagak ada itu. Hai, hai, yang itu ada ya Terbang-terbangan banyak Mana? hai, hai, apa sih hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, ada hai, uh. hai, anjir banyak banyak banyak tahu eh empat begiannya doang habis dua ratus puluh anjir suck on this your freaking nature suck on this your freaking nature katanya Boy found nah, ya. Gampang jadi tirin. Jangan dulu, jangan dulu. Cari yang bawahnya dulu. Eh, bawah nebon telur. Cari. Kita ada gotik Go. Time to earn your paycheck, team. Buruan kita ngeboi lama-lama nih. Cari telur dong dua lagi, bisa ga? Kalau ada tuh Iya, nggak boleh telur. Oh, guys, banya. guys, Nanya banyak banyak banyak. Ramai ramai. udah beres, kita mesti pulang. Baru di mana saya jeruk. Drop port. drop. Port. Drop api. Drop departing in T minus nya, ikutin -nya. Gila, selamat, kok jalan-jalan uh. Hang in there. The wave is almost dealt with. Dispatch whatever's left. Get the, uh. the uh. Oke, okay, mati bentar Oke. The clock departing minutes. Pingin, pingin, pingin. Sih? Ya tanah parahnya aja yang dibuat sama robotnya Enggak bukan, kan masih ada naik-naik gitu Loh, Udah udah aja Gimana masalah naik kan? Tuh beda-beda Memang mati ya. Ya. Oke, Kak Ilyus saya pake grafting hook ya Bisa hidupin gak, Kak Andy? Maksudnya bisa manjat semua sih Parah kalau oh, misalnya tinggal extra kenapa? apakah yang terjadi? Dulu. aduh muter nah Kebal amat itu me, you are, The you. thank you Sampai mati tuh, Dewi Udah, down Tadi dapat siapa tuh gua tadi Gancok, gua jatuh. Jalan, jalan Next. Eh, Dewi Itunya hancur, anjir Apanya Lu tuh udah zipline lu uh. nah, Lo, lo kan malah zipline nih yang tadi gunner ada lagi nyoba. Gue nggak ada sleep lah. Anjing gue mau ditinggalin drop pod, shala. Ada, Hendi sama tinggal. <tongan> Kecil sekali teman-teman. Nah, gua bantu dan jual kasi Hendi. Nih nggak di itu dulu. Deposit boset. Bi, bi, udah dia nya udah di sana Itu apa dong? Where oh, oh, ya. any mana anjir? <laughs> Itu yang pasang ke pinggang. Berapa pingguknya yang benar enggak? Tentu dong, siapa yang mau agaknya? Oh, no eh, eh, eh. eh, nyampe ya? Oke, okay, gue udah nyampe Ah nyampe sih kayaknya Kalau ammo dari mana? Atau tau, juga gak dapet Woi. Beranjet dari sana ek. Oke, banget <tirin. laughs> hell? Udah kan semua? Udah. Gila, <laughs> yeah, kurang oke oh, kita cuma bertiga Yang belum masuk, masuk semua, tapi yeah, yeah, yeah. Gua ngerti, tapi yeah. <laughs> Banyak banget itu, <laughs> iya. Ya, Diki ini gak ngerti Oh iya, seru susah. Jadi, ya? masih belum ngerti. Aku nyari itu, baca gak ada di white line. dari panik. Alat rude, performance Bukan benar pakai batu murah. Cek gimana itu? Di miner manual Pilih yang getting started, Asal tadi gua dapet amo. Intra, tapi ga dapet ammo deh Penyutu tim has collected 80 Kita tukerin pake resupply pot namanya Gimana? Suprapet dapet aja Tadi gua bawa deh, kayaknya Pipot tadi gua bawa, kayaknya Tau gua belum nyoba sih bisa Eh gitu tuh Oh iya Ntar gua pilih faction discord dulu ya Main temerah aja. Jadi kalau kalian lagi ke discord, kalian dapat ini nih, 5.000 lumayan. Tapi main temerah aja karena dia bilang, help, nature, precision, and teamwork gets the job done. Oh, kalau misalnya ada dapat reward juga di sini, cuy. Ada progres gala. Coba pilih yang selanjutnya yang mana sih Atau Bentar ya Dari ganti lain. Anjay keren banget Simon mission. Oh yang atas Van Kayaknya di open map Yang tabat atas yang bakalan keerta Ya udah yang okay, yeah. itu, tuh. Itu, deh. itu itu itu Seperti 180 � tuh <sweat> Drop Sequence Initiating Lama udah yuk Joget dulu ya. Nggak punya sesuatu angin Agu Air ya di mana ya? What's up Drop Sequence Initiating ya, Kok bisa gini, gini sih? Lecet banget Hahaha <laughs> Sekali Gak banget sih lanjut Gigit ya boe awal dia turun Kita ke dalam Gila, Gila sih oh. Fendi Comeback kok Comeback parah Gila. itu Aneh Sedetik hanya gitu yeah. oh, <laughs> <laughs> Terprank anjir Udah keren-keren gitu ladingnya anjir Langsung bos sendiri <laughs> hari boleh collect for alien eggs. Bonus itu collect bolo caps. apa itu? Bolo caps tahu marah Akhirnya, let's go. Uh, nah, ini biasa ini kita banyak ya. Kan bukan, siapa baca juga gua dapet bulu bulu dong Lupa. ini apa nitra lu nitra ini kumpulin dulu ya, nitra ntar ditukar di supply pod sama gua sih tuh emang ambil gua udah ambil satu ntar nitra -nya bisa dimasukin ke itu kan kemule ntar bersama jadi <gulang> Ya udah ambil nih Eh, pulih tahu Kok masih serup catet di bawah ada yang kuning-kuning apa ya? Kuning-kuning orang-orang. <tutuk> iya. Go dia start gold. Let's go. Good. Access provided. Seru juga game-nya. <tutuk> Tuh gue masih ada detas tas 2 biji, ga nyampe gue Mule Goat. Biar main, katanya bisa kemana-mana Siapa? Dimule, bisa <laughs> nge-climb gitu yuk yoi, dealer thriller, bolongin Tunggu Itu yang warna oranye-oranye ya di map ya <coughs> <coughs> Iya <Yoi. coughs> Bloodcap bentuknya kayak bunga ya. Oke. Okay. Nih ini Bloodcap kayak gini nih. Bloodcap here. Anjir itu itu salah belaba. Hey. Ada atas guys, berarti ada leech bolo cap. Oh yeah. Salah ih panik kayak telur kayak telur laba-laba gue banget udah ada sarang musuh ya itu tembak itu tembak itu tembak itu tembak itu loot, itu tembak itu tembak untuk ko dim untuk Dan I'm not so proud dia. Mati. About it. dia. Ini in Bukan ini kecil ini in Bang. Nah, Guys, beda. Ini, ini apa? Ini banyak. Ah, usakir banget ini cuy. Nembakin poison gila. Nembel aja cuy nyemburin poison. Coba fin gali fin sini fin. Axe-nya di dalam begini. Skill. Hai. Toko lemparannya paling poison. Bisa n lemparin axe Ya itu emang bom gua sih. Ah. <tuh> oh, oh ini, hmm. eke, nih, What the hell? <coughs> ini eke nih atu, apa dah ya? defend dulu, defense mana? di mana sih? lihat, mereka pada misa, mereka pada misa. ini eke di gua nih, Ih Ih rock and roll my belakang- dance ya Wah, udah mati Tungguin ya. Da, kayaknya. Ini, ini coba pakai okay, in. coba. Oh benar, pakai 80. Anak. Ini nih rugo panggilnya. kita huh? uh, pan supply port sudah ada orang satu ini bersama jadi nih benar juga menantang. Ek ek 31, gua, gua udah ambil tuh, Masukin ke mulai tuh. Eh, nggak nyampe. Uh, ini ada yang bisa buat empat ke atas gak aliennya ada di atas soalnya alien lagi mana ya ntar hmm, di sini nih ini oh alien hahaha orang udah kayak Fortnite, anjir eh, eh defend lagi setiap satu satu Tidak deh. di hmm. tempat aja. Sini nih nih. Masuk Masuk in. ini. Ada yang di anak Oh, Oke Apa itu red sugar? <thuk> no, no, itu, Sugar Darah. Sugar Sugar Oh, tadi, 4, bawah Mark. tuh! Urusan sini kanan. lho, urusan dari kita lho, Sana. Itu sih Air ya? gak habis ya ini, ini masih bisa resupply I don't know Coba aja bari supply Ke kanan Ngedrill aja Siapa sih? Kayak Kaya sini, Kaya ini Nat, kacang Nitra tuh, Nitra, Full, oh, oh, oh. Masih baik Nitra Just take your sweet time old lady. Oh, oh, yeah, yeah, yeah. dibuat di. Eh, botnya sini. balik guys balik guys balik terbang aja Oh my god my hmm, gas mas mas coklat apa kau bilang coklat gila banget anjir. Where ada soal terbang sih anjir. Oh my god! What the hell is this? What banget. Is here Surrender No! Put it down. Is it. Sudah di mana sih anjir? Angle itu terlalu tinggi Ini bisa Itu oh, ada grappling ini nggak, nyampe. Itu. nggak nyampe bawah itu. grappling-nya nyampe yeah. grappling-nya Itu gimana? Ke atas anjir Itu-itu lah itu <apa? tuk> Oh ini ada crystal, coba deh gue Bisa nggak ya? <tuk> <tuk> <Bawa dong. tuk> ini <Anjolingnya. tuk> di bawah dong Dijoling nih ya Aduh, bawah Oh my god, selamat naik di atas ya ini ya, Dala. Nah, gua udah di atasnya. Anjay apa tuh yang namanya, bak? Ya masih. Yeah. Ya, kayak di dulu. Cas ya, overheat. Oh, kita cuma berdua sih, dik. Itu ya, di atas. Hmm. Oke, oh, kita ya, tinggal lurus. Bener ke sini jana. Ini gua sama siapa ini? Ayo lift Biru siapaan Oke okay, lift yaudah Kita bakal bawah itu kan Ya, dalam sini nih dah. Mana ya? Bawah bawah, nah itu dia Ihh, suara apaan? Duh, spharm Spharm Loh tadi lawat mana, Dwi kanjur balik uh. tinggal sendiri ini ini mundu lagi dia sini coba. Coba nih ya. Ini sini sini sini sini sini. Sini men. Sini sini sini sini atas dulu atas dulu atas, atas sebelah gua sini. Egg hey, collection completed. Well done. Your game part in when ready. Bolo kepeng. Cabut? Atau gimana? Cari Bolo Cap ya, sambil pulang Bolo ya mau nggak mau, lu langsung liat, liat. Ah, ini ada Bolo Cap ya. Eh, ga? Bukan deh Kita udah, kita udah manggil drop pot ya Udah, udah Jiktifnya udah udah udah udah belet udah udah belet Terah banget cerah jadi jatuh berarti di mana itu lagi jalan kan tuh tunggu dia kelar guys bukan di sini ikutin ikutin What? Gue udah nyampe Mana robot itu? You kira? With without you yang gede, ada yang gede. What's the depth of the print? Oh, sama di situ gimana cara hidupnya anjir? Iya. Gimana, gimana caranya anjir? Lu enggak bisa bikin itu kan? Ih, iya ada yang gede lagi. Halo, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, jatuh hai, hai, bawah nih hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, mokcar dang heheheh udah udah sama gua masuk sih ini. Enggak tahu gitu Pak, satu orang ada yang duduk, gak kelihatan ketutupan badan aja. Ini bulat bulet semua gitu. Lepas, asis. Wah, asisnya bulet aja. Ayo, lo gak ngerti apa-apa gue. Intinya dicari itu Bismor aja, udah gitu. Gak salah. Bismor. Ayo satu lagi. Haa, -ha, habis sudah, Sejam pasti ya, pas. Well done. Masalah kita satu aja, kita bersabu. Kita gak bisa berada itu ya Equipment Equipment Itu minimal apa yang merah yang empat tuh Merahnya ranknya Bisa kok Partey Gravity Recalibration commencing Here we go biasaan sekali. <laughs> Please just let the barrels be. As fun go, there are better options available. lagu bayar What the hell? Artificial gravity has been reestablished. Yang satu. Ke Starling sekarang kan Iya Apa? Yang onsite? Yang atas dulu kayaknya, Burning Dream ya? Iya onsite refining Burning Dream, biru kan? Eh jangan, itu, itu difficulty 2 Yang kiri bawah dulu aja, Button Grave Itu juga sama difficulty 2, challenging Hazard 2, challenging okay. Bisa ganti ini difutinin ya. Lang nah, kiri dulu ya. Dia mission lock. nya dikit. Mau yang collect 200 Morkite. Ini ada level? Mau level berapa nih? lima level ternyata? Hmm, uh, mana aja deh Jalanin aja lah. challenge ya. locked dong ke berapa? level dua. Eh, tadi kita challenge kayaknya. Ini. ini kurang siapa? lebih susah. Rafi, itu sih gimana? si tuh. Nah, takau kok di bawah sih. masuk teh? Guys, sebenarnya lo masuk masuk aja anjir itu teh. kita udah gini keluar-mu. takau ulang, ketinggalan lagi. Come on guys, we're leaving. Get on board, we're about to leave. Kita lihat apakah Vindi akan menyalip lagi loadingnya. Lalu yes. duluan Vendi mantap. Wih, tuh kan? Wudi uh, udah penuh. <laughs> Di lagi, di freng lagi. sekali Ya, Fendi. <laughs> Kayak biasa. Kita ringnya masih banyak, satu-satu juga ya itu yang biru. di dua level. Oke. Okay. Can we go back, please? Pull yourself together, you weakling. Come on, you lazy bastards. got That's it, Ready, get it down, down. You sending you Rich of gold down. Back boys. Coba kalian pencet V Gue penasaran jadi apa Kenapaan? Illich gitu Like that, rock and stone. Molly, Come here! Collect ebony, ebony salah baca ya nggak memastikan gue tidak salah ngomong juga lagi streaming kenapa saya bonat oh ya bonat yang eh enam bunga bukan sih bukan kan iya dalam bunga kayak ini tadi gue udah... oh iya belum belum diterang sekarang mati saja udah gede Pusen. mati gitu amat itu lagi sih main magic di electro kristal Coba Frederick We salut kayak gitu nih salut Iya, hidup gede-gede. Gede, gede, gede. Belakang, belakang. Atas, atas gede. atas gede, gede. Gede, gede, gede. Gede, gede, gede. Gede, gede, gede. Gede, gede, gede. gue cuma gede. kali tembakan habis deh. Beda kelas. Enak dong kayak ada yang like just take your sweet time, old lady. Oh, I've got all no scout. See here. Over here. Jadi ya yeah, Pramuka Mario. Come here. Gupan Gupan Gupan here. lebih Come here. Isi molly deh Ouch Oh, gua udah pake pot ga ada telatang udah? Pot? Emang ada pot? Bukan pot apasih MCC? Mulai, ini ntar dulu gua yang pot ya? Oh, Jadi, sakit juga ini, listriknya Udah, panggil tuh, panggil Anjir sakit maaf. Never felt better. Donkey, Baik, I'm with you. beneran karena friendly fire ini apa? ini terang nih Wah oh, nyampe coy ini gerapin hok-hok aduh lah, ketek-ketek. aaah Ini Nitra nih, kerasa negreping ya, mungkin. panggil lagi si Molly. Ini ada Nitro here. sini! Kau Tuh, It's like she's bigger on the inside. Eh hey, bonus. Eh hey, bonus nah, okay. tadi ketagih. What the trigger mudah. Doble. Ini dalam Oke, untung plastiknya enggak terbatas, hampir rame-rame. seimbang Di banyak nih mau kite Mana? Di atas video bi itu biarin. Kan Biar lebih mort kite. Ayo ya dulu aja yang kedua tuh. Ayo, ayo dulu tuh. Nitra, baca Nitra inget Nitra, Nitra. Siapa kan? oh, syut, syut, syut, syut, syut. Shields, Pendek tu kan, tak more kite here. Oh, no sih, oh my god, tuh, tuh, tuh, saya masih banyak. Gamput apa? Ya pinggul sih Ayo. Tapi lo gak mau lanjar. Iya dong bring itu oh my god itu level uh, mode own, own. bisa bisa sebelum balik lah Hah, gimana cara naiknya dia bisa. Ya udah. buang enggak? di bawah aja, Ah. Team oh. Rock Udah in ya? dimana drog bot nih? Cari dulu aja ada... Udah makan gak tuh ada tuh Fuck, ya Allah Uh, gua buat jalan kalau oke, okay, jalan, gua buat jalan. Drop departing Naik cuo, naik cuo. Gua masih ke, ke bawah, Gimana ya? Kita... So long suckers. Gua ikutin kita duluan aja dosa tai benar in the pod pays for departing in T 4 sih, awas sih, kanan. Oh, kata apa-apa ini. di atas, spin, gali lagi. Kayaknya jalan. Tahu, tahu, tahu, tahu. yang hijau, yang hijau belakang hijau. Eh, Get to cover. One century gun ready to be built. Century go get it, boy. Friendly fire! Parting in t minus 3 minutes. Yeah. Mulai you. ya. Successfully retrieved. Make it snappy, team. The drop pod won't hang around forever. Macera <laughs> Troi eliminated. Explosive. Careful. Let's go. No, never pass. Never oh, nyampe yeah. pas. Drop pod departing in T minus 2 minutes. Retrieving Nice, nice, nice. buat mam ya Dulu di level 4 tuh bisa upgrade senjata Itu Kita naik rank 2 Rank 2 sama level 4 Nggak tau oh, Bukan Rank 2 level 4 Eh nggak level 2, rank 4 Kayaknya Ah udah lah, nggak penting coba buka upgrade dulu weaponnya Bisa ngecoin okay, sih bisa gue pakai bugs lah, ya? Cuman perks aja, tanya. sini koin equipment cuma bisa pakai satu bugs doang, jadinya Cara berarti gimana anjir, pilih senjatanya terus modification itu pakai batu-batu gitu, batu apa ya, atau tahu oh yeah this more better be worth it deep core ya kita gak bisa ganti senjata ya yeah. hmm hell yeah kita unlock, dapet dia gak di atasnya ada located weapon di plus unlock this weapon at the assignment board oh Simon board keren keren keren keren Mod acquired. Been working my ass off to get this keren keren keren Channel your dwarven rage through your pickaxe while holding the mining button. Press fire to activate. Jadi apa tuh? Wicked. Kita ke dulur. Just the mod I needed. Belum dicoba, ida. Ini tuh ada. I'll put lu pada ada ini kan? Di sini ada all purposes. purpose apa ada drone? Di mana? Di sini nih di gua. Bing Bosco. Dapat David. David gimana tapi bawahnya Cara pakai drone gimana? Gimana? jalan tambahan padahal kita masih belum mengerti cara mainnya ini tahu ya tapi di kiri bawah itu ada pernyataan ya bring bosko orno tapi ada aktif deh, tadi enggak tahu ntar coba di kita baca baca lagi itu nya key binding iya sih yes, tapi bi bisa buat revive fellow miner juga kan Jadi bukan buat kita doang bisa ngeheal yang lain kayaknya gini. Save masih dibuka okay. oleh misi sama coba web Ini ada shop, apa nih selain kita baru ngasuh. Ada shop loh tadi. Ada shop buat skin dongnya. Gitu. Heeh. Hmm. Oh, ada juga. Oke, kita udahan dulu ya. Lanjut Coba lagi Oke okay. Bentar mau Dan... lagu dulu gitu gue ya Oke Bye Guys Thank Get you udah nonton Dan kalian subscribe Kita ketemu lagi guys selanjutnya